big night <laughs> <laughs> lagu suka sel. Oh, daka, udah ay. Dengan cara tradisional. lupunya luar biasa lupunya itu yang merah namanya Mas Kancil <tuk> ini, ini belutnya bro kayak nah, gimana belutnya Wow mantap yang luar biasa satu-satu lah satu. itu Mas Kancil dapat belut itu lah itu ini oh ya ya Alif Keluar di NASA, Etna saja pakai topi merah. Itu namanya Mas Gunawan. canggih oh, yang itu pakai topi hitam pak somo Dulu, dulu, dulu, <tuk> Dapat lagi, Oh, iya, iya, lupa ya. Dari Bandar que ponto.